Yeah. Sekarang juga uh -uh, saya uh. akan cabut meninggalkan Malaysia. Kalau saya dikasih pilihan buat untuk memilih, saya juga ingin memilih hidup di rumah dengan anak istri saya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala macam bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, guys, kali ini kita akan mereksen sebuah video dan ini kayak gimana ya guys. Sudah lama banget saya tidak mereksen video dari abang yang ada di Malaysia ini guys. Siap. Siapa lagi ya kan? Yang biasa kita banyak request juga daripada teman-teman di mas masa itu masa viral-viralnya dan sekarang dia baru upload video guys 12 jam yang lalu ya kan Tak boleh berkebun di Malaysia Netizen suruh pulang Nah ini daripada Toha Channel Nah jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe untuk Toha Channel Agar supaya lebih berkembang lagi ya teman-teman Sekarang sudah 18.000 subscriber Nah saya berharap setelah video ini bisa sampai ke 20.000 subscriber bahkan lebih Amin Oke langsung saja saya sudah penasaran apa yang dibahas oleh mas Toha ini Kenapa ya? Kok bisa istilahnya disuruh pulang sama netizen ya Saya nggak ngerti juga ini apa masalahnya Jom kita tengok videonya bersama guys let's go Di Indonesia itu tanahnya luas Kenapa harus jadi kuli kebun di Malaysia Kayak di Indonesia nggak ada tanah saja Sabar sabar Terus ada yang bilang begini juga ya eh hey, sekali kuli ya jadi kuli nggak usah jadi youtuber Yang bilang youtuber siapa mas Yang bilang saya ini youtuber siapa coba saya ini memang kuli Mas Masya Allah kalau disuruh memilih pastinya saya juga akan memilih bekerja di negara sendiri Betul. saya bekerja di Malaysia ini untuk mencari lebih agar saya punya simpanan bukan saya di Indonesia tidak bisa bekerja namun saya mencari lebih jadi jaga perkataan Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa komentar netizen Yang Akan saya jawab di video ini Oke okay. Mungkin ini yang terakhir kalinya ya Karena saya sudah capek untuk menjelaskannya Saya sudah penat Ada yang berkomentar Di Indonesia tanahnya luas Kok malah jadi kuli kebun di Malaysia Memangnya salah mas kalau aku menjadi kuli kebun di Malaysia Apakah aku merugikan negara? Apakah aku merugikan Anda? Kenapa kamu berkomentar seperti itu? Apakah kira-kira kamu bisa memberi solusi untuk saya? Atau hanya kamu bisanya berkomentar saja tanpa memberi jalan solusi? Benar sih, benar sih Banyak orang yang komentar tapi dia nggak punya solusi gitu loh guys ya kalau memang benar anda itu ya kayak orang-orang yang bijaksana Kayak orang-orang yang beruang gitu kan Ya silahkan ya kan komen seenaknya saja Tapi memberikan solusi itu juga benar siapa yang dikatakan Mas Toha ini ya kan Komentar tapi nggak ada solusinya hanya menjelek-jelek Karena itu enggak bagus guys ya Ya memang di Indonesia itu tanahnya luas tapi itu tanah milik siapa? Kalau bukan milik saya, masa saya harus tanam seenaknya begitu saja? Pastinya nanti yang punya tuan tanah pasti marah sama saya. Ya kan? Anda paham? Kalaupun saya bekerja di Malaysia sebagai kuli, kebun, sebagai apalah yang penting kan halal. Uh. Tidak merugikan Anda, tidak uh. merugikan keluarga Anda. Terus ada yang bilang begini juga. Sekali kuli, ya tetap kuli Gak usah sok-sokan jadi youtuber Yang bilang saya youtuber ini siapa mas? Saya Bentar, bentar, bentar ya Ya dibilang youtuber karena abang Toha ini membuat video dan channel youtube seperti itu guys ya Kalau saya sih oke-oke aja Mau kuli, mau tukang apa apa-apa Orang mancing aja guys Orang mancing itu Ah nge-share kesenangannya ketika memancing itu banyak banget yang nonton loh banyak orang yang suka seperti Mas Toha ini juga nge-share ya perkebunan di Malaysia nge-share istilahnya bagaimana suasana di sana bagaimana kita itu senang istilahnya orang-orang yang di luar Malaysia akan nonton bahkan orang Malaysia aja nonton gitu aku pengen tahu Semenanjung ini Semenanjung itu tempat ini tempat itu ya kan nah kita aja istilahnya nggak usah munafik lah maksudnya kita aja nonton YouTube gitu kan uh, teman-teman kalau nggak ada youtuber gimana ya kan nggak bisa nonton kan uh, mas Loha ini membagikan informasi yang menurut saya itu bermanfaat ya maksudnya untuk orang-orang yang di kampung-kampung ya yang mau bekerja di Malaysia mau jadi perkebunan ataupun pertanian seperti itu atau mau di pembangunan dan lain sebagainya banyak juga TKI TKI yang nge-share di pembangunan, banyak juga TKI tki yang share jalan-jalan, banyak banget gitu. Dan mereka mendapatkan uang yang halal seperti itu, guys. Ini memang kuli di Malaysia. Saya nggak pernah loh bilang, "Wah, aku ini youtuber, nggak pernah <laughs> iya, bener. kamu saja yang bilang seperti itu ya kan?" Terus, apa salahnya kalau saya mengabadikan video saya di channel YouTube? Saya kan nggak salah, toh iya, gak yang salah. penting saya video saya tidak merugikan Anda. Ah, itu poinnya Jadi yang penting videonya itu bermanfaat Tidak merugikan gitu loh Beda halnya komentar anda Yang cuman ya merugikan orang lain Merugikan netizen-netizen gitu kan Memang sih susah diomongin kayak gitu. Dan tidak merugikan negara Kok anda sukanya marah-marah Sebenarnya mas saya juga tidak ingin merantau mas Kalau masnya mau mengasih saya pekerjaan Sekarang pun saya akan pulang mas jangan hanya bisa berkomentar saja tapi anda tidak memberi uh, kalau cuma mengasih ngasih pekerjaan oke okay, saya juga bisa ngasih pekerjaan tapi dengan gaji yang sesuai gaji yang seperti di sana itu susah banget loh di Indonesia itu kan harus punya skill yang tinggi baru mendapatkan itu makanya dia bilang mas toha bilang bahwasanya dia pengen lebih seperti itu solusi di sini mas banyak sekali berjuta juta Orang Indonesia bekerja di Malaysia Kira-kira kamu sanggup memberi lapangan pekerjaan Jika mereka pulang Sepertinya anda yang harus jadi presiden mas Cocok kayaknya Anda mahatau segalanya Wow hebat anda Mas saya harap Kamu kalau berkomentar itu Jangan seenaknya Awasemut. saja mas Jangan semaumu saja bikin malu negara sendiri, Mas. Ini sudah di era zaman modern, Mas. Tahun 2023, kok komentar kamu masih seperti itu? Saya ini siapa, Mas? Saya ini juga warga negara Indonesia. Lah, kamu komentarnya kok begitu sama saya? Masa sama-sama negara sendiri? Sesama bangsa negara sendiri? Tidak saling mendukung, Mas. Malah saling menjatuhkan. Kok aneh mas, apakah anda itu warga Konoha sehingga komentarmu begitu menyakitkan mas, sakitnya tuh di sini mas, saya punya hati dan perasaan mas, kok kamu semaunya saja berbicara. Kalau saya mas, kalau saya dari lahir bisa memilih, saya tidak akan memilih jadi orang miskin mas, saya akan memilih jadi orang kaya, supaya saya tidak terlunta-lunta di negara orang mas. Tidak menjadi buruh di negara orang, mas. Paham? Saya juga ingin menjadi orang yang kaya, mas. Ya, betul. Kalau dikasih pilihan waktu saya lahir, nasib orang itu tidak ada yang tahu, mas. Ini mungkin terakhir saya membuat video seperti ini ya. Biar kalian itu paham. Lebih baik saya kerja di negara orang dengan cara halal, yang penting tidak merugikan orang lain Alhamdulillah mas buat saya Dan saya juga tidak pernah merasa Istilahnya mengeluh Wah saya jauh-jauh kerja di negara orang nggak pernah seperti itu mas Saya nikmati, saya syukuri Yang penting jalan hidup saya ini Benar mas, tidak mencuri mas Tidak mencuri uang negara Yang terliluman mas Dibuat foya-foya mas Lebih baik jadi TKI mas Kerja halal Daripada kamu mas hanya bisa berkomentar, tapi tidak bisa memberi lapangan pekerjaan. silakan para netizen yang kemarin berkomentar seperti itu, jawab sekarang. Bisa nggak memberi lapangan pekerjaan? Jangan hanya, jangan hanya bisa menulis komentar, ya kan? Terus kalian tidak bisa memberi solusi. Kalau kalian bisa memberi solusi, memberi lapangan pekerjaan yang layak untuk saya, sekarang juga saya akan pulang. Saya tantang kamu ya. Bisa nggak? Jawab Kalau saya membuat video ini jangan pada sembunyi semua ya Biasanya begitu ya ketika dibalas dengan video ya kan Dengan apa namanya ya narasi dengan jawaban penuh logika Dan juga apa ya dengan smart lah Mas Toha ini menyampaikan apa yang mereka netizen-netizen itu inginkan seperti itu Nah mereka kadang diem aja guys Ya nggak bisa berkutik gitu belum jangan marah-marah nggak marah-marah sih Saya sih cuma mem memperingatkan Supaya mereka itu sadar mas Aha. Ya kan Sakit mas Ketika dibilang Masya Allah Begitu saja kok bangga Ternyata di Malaysia hanya kulit kebun harian Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Astaghfirullah. Kamu dulu pas waktu sekolah itu sembunyi ya mas Apakah di sekolahan itu disuruh menghina seperti itu Kan juga enggak kan Saya sewaktu sekolah dulu mas Saya tidak pernah diajarkan hal seperti itu mas Saya diajarkan untuk saling menghargai Saling menghormati satu sama lain Tidak boleh mengejek apalagi menghina Betul banget sih Adab Masya Allah sahabat. Buat sahabat-sahabatku Yang mungkin Agak kurang enak melihat video saya Ya sorry banget ya Sebenarnya video ini saya tunjukkan Untuk orang-orang yang berkomentar Ya dia tuh seolah-olah Maha tahu segalanya Seolah-olah dia bisa Menyelesaikan masalah orang lain Terus dia berkomentar seenaknya saja Semaunya saja Tanpa memikirkan perkataan tersebut Itu menyakiti orang lain Betul Saya juga tidak mau loh mas sebetulnya Kalau dikasih pilihan mas Ini dengar ya mas Kalau saya dikasih pilihan buat Untuk memilih Saya juga ingin memilih Hidup di rumah dengan anak istri saya mas Siapa yang mau mas Hidup jauh dari keluarga betul, betul sekali. Tapi bagaimana mas? Ini masalah keadaan ekonomi mas Saya sebagai seorang suami Dituntut tanggung jawab Untuk bisa mensejahterakan Anak istri saya mas Lah kalau masnya mungkin Ada lapangan pekerjaan Terus masnya juga bisa Menggaji saya Untuk keperluan keluarga saya Ya kan? Saya pulang mas kalau gajinya cukup untuk keperluan keluarga saya, saya pulang. Ah, itu tuh gajinya. Sekarang juga, uh, uh, saya akan cabut, meninggalkan Malaysia. Tuh, kai. Silakan masnya yang kemarin berkomentar seperti itu, tolong jawab. Jangan hanya pandai menulis, tapi tidak bisa memberi solusi. Benar banget, ngomong doang, omdo. Banyak loh mas, para warga Indonesia. Yang bekerja di luar negeri yep. Tidak hanya di Malaysia yeah, Tidak betul. hanya di Singapura, tidak hanya di Brunei Banyak Saya rasa mereka juga Tidak ingin mas kerja jauh Dari keluarga betul, betul. Mungkin karena keadaan terpaksa ekonomi mas Kalau dibilang di Indonesia Apa nggak bisa kerja? Ya bisa mas Bisa di Indonesia bisa kerja? Bisa Tapi ya begitulah mas Tahu sendiri, UMR di Indonesia, Mas, itu begitu rendah, Mas. Tidak sesuai untuk kebutuhan hidup kita, Mas. Semoga video ini dapat man memberi manfaat untuk sahabat-sahabatku semuanya ya. Pasti. Dan semoga di video ini bisa kita ambil hikmahnya. Jangan sampai merendahkan orang lain. coba oh, betul. Hormati dan saling menghargai satu sama lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini saya tunjukkan buat kemarin yang berkomentar sedikit kurang enak ya Biar kalian sadar Berikan kami solusi Jalan keluarnya Jangan hanya menulis di kolom komentar Selepas itu kalau saya balas dengan video ini kalian sembunyi Oke buat sahabat-sahabatku Yang maaf ya videonya hari ini agak itu ya Agak serius ya kan Memanas ya, mas, ya, biasanya Allah. ceria tapi hari ini kok kelihatan serius <laughs> iya soalnya saya sudah gerak benar ya sih kan? geram banget ini kalau ada di rumah nggak gitu. punya tanah terus ada yang bilang suruh tanam-tanam di rumah itu terus tanyanya siapa Laya. kalau mereka mau menyumbang tanah Oke okay, aku akan pulang betul enaknya saja kalau berkomentar ya kan tapi Abang Toha ini nggak marah-marah kok, cuman hanya sekedar mengingatkan. untuk mengingatkan para sahabat-sahabatku barangkali mereka lalai, ya kan? Oke cukup sampai di sini. Jangan lupa ya, kalau suka dengan video saya Silahkan tekan tombol merahnya, di subscribe, di like, di komen, bagikan seluruh teman-teman supaya pesan ini bermanfaat Benar. untuk semuanya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, guys sudah selesai, itulah tadi ya Mas Toha mau pulang katanya dan. Iya biar bisa bekerja dengan keluarganya juga tapi nggak punya tanah ya guys ya suruh-suruh bertocok tanam gitu di Indonesia tapi Mas Toho nggak punya tanah gitu Oke okay, dan saatnya banyak komentar dari netizen-netizen Pasti sembunyi guys orang-orang kayak gini itu cuman berani om do doang jadi ja, ja, gimana ya Enggak, seperti yang di apa ya, guys? Ya, kayak di komentar itu dia kuar-kuar kayak menunjukkan diri gitu kan, uh, menunjukkan apa namanya eksistensinya gitu. Tapi akhirnya sampai sini mati dia ya. Aduh, kadang nggak ada komentarnya lagi. Ada mana ini, guys? Hm. Ah, nih, nih, nih. nih, nih. Uh, Ken. Banyak orang Malaysia itu bangga kepada orang-orang Indonesia, ikan ya yang kerja gigi, ikan ya giat, tanpa lelah seperti itu. Dan mereka juga mendapatkan banyak, apa namanya ya, pemasukan daripada pekerjaan mereka gitu kan, bisa nabung, bisa untuk keluarganya bahagia di dunia gitu kan. Dan saya harap juga teman-teman semua ya, bahagia juga di akhirat nantinya. Jangan berhenti buat video, ramai yang terhibur dengan Mas Toha ya kan? Cara penyampaiannya, Maklumat tentang masyarakat dan suasana persekitaran Mas Toha, melambangkan perwatakan terpuji dari segi adab sopannya, merendah diri, dan intelek tinggi. Gitu, guys. Jadi, kalau kita istilahnya menampakkan, kita orang Indonesia nih, guys, ya, menampakkan, ya kan? Bahwasannya kita itu mempunyai adab, sopan santun, dan juga istilahnya mempunyai intelek tinggi. Ya, kita memang seperti itu, gitu loh. Tidak istilahnya serta-merta suka menghina, suka mencaci, suka melihat rendah orang lain di dalam agama saya di dalam agama Islam itu tidak boleh menghina orang yang istilahnya terhina itu mempunyai keistimewaan diijabah oleh Allah Subhanahu Taala satu doanya dan ya diajarkan juga di dalam agama kita agama Islam ataupun eh, nggak usah agama Islam deh. kalau kita istilahnya hidup di Indonesia pasti yang dikedepankan adalah adab sopan santun dari nenek kakek moyang kita Berarti ya kan Kalau ada orang yang seperti ini Dia itu tidak mempunyai Ya seperti itu Saya tahu sendiri Teman-teman juga tahu Enggak <laughs> tahu lah Mau bilang apa gitu kan Tapi ya mau gimana lagi guys Ya ada memang orang kayak gitu Sabar deh hati saya sakit Melihat kamu sedih begitu Orang Malaysia menyokong kamu Yang penting Allah sayang Betul sekali Yang terpenting itu Mencari rezeki yang halal adalah sifat yang mulia Tidak ada salah mencari rezeki yang lebih baik Itu sifat orang bijaksana Betul Betul dan bijak Mas Toha menjawab haters Jangan dilayan apa yang diperkatakan para haters Mereka itu cemburu Sebab Mas Toha populer di Malaysia Mana-mana pergi orang kenal ah, Betul Betul Makanya dibilang youtuber kan? Mana-mana pergi orang kenal, terutama Kak Mersing, Kak e. Malaysia Emalisa, Senandesa, penyokong. Kemana-mana, Mas Toha, nih guys. Alhamdulillah, banyak orang yang suka kan, banyak orang yang kenal juga dengan Mas Toha. Nih sebab apa? Budi pekerti, sebab apa? Adab, ya kan? Akhlak juga sebab apa? Ah, perkataan yang baik. Kalau kita macam ni lah, macam ni macam ni ya kan? Saya bagi tahu lah. Kalau kita istilahnya mengeluarkan aura positif berbicara positif, berpikiran positif. Apa dampak kepada lingkungan kita, kepada orang sekitar kita? Pasti ya positif. Tapi kalau ada netizen-netizen yang komen seperti itu ya kan. Komen yang istilahnya itu ya kayak ah menjelek-jelekkan istilahnya dan juga istilahnya memberikan sebuah komentar yang tidak baik. Maka saya yakin ya, lingkungannya, keluarganya bakalan kayak gitu juga gitu loh. Jadi kalau kita positif, keluarga kita, lingkungan kita pasti akan ikut positif. Tapi kalau istilahnya kitanya negatif, ya udah gitu. Ya, semoga tobatlah. <laughs> Oke okay guys, itu saja video kali ini lah, jangan lama-lama ya karena Ya susah kalau ngeladenin orang-orang kayak gitu ya. Kan? Susahnya apa? Dibilangin tetap aja ngeyel gitu. Memang dia nggak nggak bakalan buka. Ya semoga dia dibuka ya telinganya dan mendengarkan ya kan. Dan juga semoga bertaubat lah. Ya. <laughs> Karena apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita tulis, apapun yang kita utarakan dalam kehidupan kita itu pasti dicatat dan dimintai dipertanggungjawabannya kelak, guys. Pasti itu Kalau istilahnya menghina Mas Toha Ataupun menjelek-jelekkan Mas Toha Kan dapat dosa Nah nanti apa Pahala dia itu dikasih kepada Mas Toha Nanti guys Wah senang Makanya ada sebuah kisah itu Seorang ulama Ya kan Anggaplah Kiai gitu loh. Kiai ataupun Ustad gitu dan di kampungnya itu dia senantiasa diolok-olok dan di apa namanya dihina seperti itu. Salah satu santrinya ini datang kepada Kiai lalu memberitahu gitu kan. Pak Yai, itu ada tetangga saya. Setiap hari itu kerjaannya menghina Pak Yai, ya, menjelek-jelekkan Pak Yai. Sama Pak Yai dikasih apa? Ini beras sekarung tolong kasih kepada mereka. Ah, gimana coba? yang menjelek-jelekkan itu malah dikasih beras. Lantas setelah setelah itu udah dikasih beras, besoknya lagi datang santrinya melaporkan lagi, ternyata masih mengata-ngatai ataupun menghina, mencaci, merendahkan, ya kan, memfitnah dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya dikasih lagi satu karung beras. Setelah itu, ya kan, dikira santrinya akan berhenti gitu kan. Tapi tidak, besoknya lagi seperti itu. Akhirnya apa? Datang ke Kiai lagi, dilaporkan lagi, dikasih lagi. Ya kan? Dikasih lagi, beras lagi. Seperti itu, guys. Lalu ditanya ya kan, oleh santrinya itu, kenapa dikasih beras padahal itu kan menjelek-jelekkan? Maka di situ, ya kan, kiai menjawab, sesungguhnya aku sangat beruntung. Karena kenapa? Dengan seperti itu dosa-dosaku, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pahalanya dia, pahala sholatnya dia akan diberikan kepadaku kata Pak yai tadi. Apa untungnya saya memberikan beras kepada dia sedangkan dia memberikan ibadah sholatnya. ibadah sholatnya yang diterima oleh Allah ya kan? kepadaku kata Kiai tadi. Jadi pertukarannya ketika istilahnya kita memberikan rate ataupun bisa dikatakan nilai orang dengan kebaikan maka itu akan menjadi pahala bagi kita Tapi kalau kita menilai orang Ataupun membicarakan orang Menghina orang ya kan Berkata negatif tentang satu orang itu Maka kebaikan kitalah Yang akan diberikan Allah kepada dia Dan kita hanya mendapatkan Keburukannya saja, dosanya saja seperti itu, guys. Oke, okay, itu saja video kali inilah Semoga mewakili juga buat netizen-netizen yang komen ya, komen di video saya juga ya, kan? Oke, okay, itu saja. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.